palembang ini bos gak ngapo kau <tuk> gak ada lawan bos <tuk> siapa yang bisik banget gangguin gua tidur aja <tuk> Uh, uh uh oh jadi kalian gangguin gua tidur aja sini sini sini sini dulu kalian mengapa sak preman di wilayah gua kita cuma pamer aja enggak kok hah pamer pamer <gat> hehehe uh. <Salam. gat> uh. -he -he. ada dua ribu enggak